Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Dan selamat malam Untuk yang baru menonton video ini Baik teman-teman Kali ini aku Mau merawat si Si merah Kali ini aku mau Membersihkan kerak-kerak Ya Yang kuning-kuning ini supaya menjadi uh, Bersih dan Keraknya hilang Jadi, ini dia sebuah apa ya, produk yang aku pakai untuk menghilangkan kerak. Nah, ini namanya New One Clean. Ini bisa membersihkan noda kerak, jamur, mesin, dan kaca. Ya, bisa untuk mobil maupun motor. Harganya cukup murah, terjangkau. Hanya 18.000 saja kalau di tempat saya. Untuk langkah berikutnya sebelum membersihkan, kita semprot dulu ya pakai semprotan kispray yang untuk baju itu maupun semprotan burung ya. Untuk mandiin burung, pertama-tama kita basahi dulu ya permukaan ini yang mau dibersihkan. Kita semprot-semprot. bagian-bagian yang ingin dibersihkan kita semprot semprot, -semprot. Nah. kemudian kita ambil pembersih keraknya taruh sini dulu ya kita gunakan sikat gigi ya ini bisa digunakan untuk bahan aluminium juga bisa. Pokoknya ini manfaatnya banyak banget untuk menghilangkan kerak-kerak atau karat. Oke, langsung aja kita coba gosok perlahan. Ya, ini tadinya kuning teman-teman, berkarat ya. Ini sebagian udah aku gosok ya. Udah mulai tampak bersih dan keraknya hilang. kita gosok-gosok terus perlahan bisa kalian lihat ya jadi seperti ini hasilnya nah, dan teman-teman bisa lihat ya ini bautnya agak kotor ya banyak kerasnya juga langsung kita sikat aja Langsung kita sikat Perlahan-lahan Ini nanti bisa itu teman-teman Bersih Mengkilap ya Rak-raknya hilang Kita gosok-gosok Kemudian kita celupkan lagi kita sikat lagi bagian yang tadi bisa kalian lihat ya di bersih ya teman-teman ini tadi juga udah aku gosok ya sebelumnya ini ampuh banget teman-teman untuk menghilangkan kerak-kerak bisa menghilangkan karat-karat ya bisa memutihkan kembali ya syaratnya kita harus itu teman-teman teraten sikat terus dan kita cari lagi ya mana yang akan dibersihkan ini juga bisa kita sikat ya menghilangkan noda kuning kuning bisa kalian lihat ya ini agak sedikit mengelupas ya kan kuning kuningnya jamur-jamur kita gosok terus teman-teman wah bersih ya noda kuningnya hilang bisa kalian lihat Jadi seperti ini Ini saya menggunakan motor fiction Advance ya 2015 Gosok perlahan Ambu banget ini untuk membersihkan kerak-kerak Langsung auto cling Nah bisa kalian lihat ini terkelupas ya Yang kuning-kuning tadi kelihatan bersih dan kinclong tentunya. Setelah itu kita diamkan sejenak. Kira-kira 5 menit. Oke, ya udah cukup 5 menit kita semprot. Nah, kalian lihat ya hasilnya. Bersih yang putih ini yang tadi juga kraknya mulai lain kemudian kita gunakan lap langsung aja dilap wah bersih ya bisa kalian lihat kan hasilnya murah namun, khasiatnya ini sangat bagus banget. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa, teman-teman, bantuannya dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih.